dari requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu ada maktab tentara diraja performance. Oke, ada dari channel Lim Che Hong. So, saya penasaran sekali bagaimana istilahnya performance daripada tentara diraja, guys. Jom kita tengok videonya. Let's go! Oh, wow, dipakai pakai pakaian tentara itu ya? Wow! keren asik oh. wow weh gemuruh tepuk kandangan dia wow mantap guys Alright, kejap, adik menarik, guys. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana, Ceraso oh, di Ceras ini ya, ilmu amal dan takwa. Best nih, alright, oke. Okay. jadi teringat masa-masa sekolah dulu wey. best sangat wey. oh my god suaranya keren banget Up. wow, Up. Up. wow. nyangka, saya kira nggak buka topi gitu kan? Okay? Asli asli tentara ini tentara diraja ya. Wow! Oh my god! merinding asli, asli merinding guys keren banget Hidup mati kita bersama uh, uh. Wow Oke, okay, dia lapor lagi, ya kan? Okay? Alright. wow. Oh, udah selesai guys Oh my god Gak kerasa Oh my god lame banget sih Oke okay, guys udah selesai videonya gitu kan Dan cuma 5 menit aja videonya guys So sangat-sangat kayak Wow uh. Gak nyangka gitu penampilan seringkas itu dan sangat-sangat menawan sekali guys Coba kita tengok komentar-komentar ya kan Masya Allah semangat jadi hiburan bagi masyarakat agar masyarakat semakin cinta dan mendukung mereka Yang tonggak terdepan membela negara Salam dari Indonesia Semangat kalian semua putra pilihan terbaik bangsa Oke ini dari Indonesia guys yang komen ya Terbaik, you all bukan senang nak masuk maktab tentara ini. Oke, okay. love it so much. Terbaik, aduh, akan aku dapat masuk. Oke, okay, tahun depan, amin. Hebatlah, semak dah perform lah. oke, okay. bagus banget buat generasi muda Malaysia agar tertarik bergabung dengan tentara kerajaan Malaysia. Salam damai dari Bogor, Indonesia. Banyak guys, ini dua tahun lalu netizen netizen yang budiman gitu, banyak dari Indonesia yang melihat istilahnya tentara diraja performan ini guys banyak ya dan saya lihat di sini banyak juga dari Indonesia salam dari Indonesia gitu guys dan bukan senang nak masuk maktab tentara, bukan cailang cailang orang boleh masuk tak semudah ABC oke okay. tengah layan dia orang nyanyi budak budak pergi ketawa budak budak bukan tahu pun, file bila dia orang nyanyi lagu asli Oke okay, dok akan saya lepani masuk MTD ya Cita-cita saya amin Aku suka kak bab uh, Buang topi itu <laughs> Oke okay. Dan keren banget sih Aku pun nak masuk ramai juga Oke okay, guys itulah tadi performan Daripada tentara diraja Malaysia Dan juga istilahnya komentar-komentar Daripada netizennya Masya Allah sangat-sangat bagus sekali penampilannya Sampai saya tadi Oh wajab tuh guys jadi terdiam gitu karena memang besar sangat ya apa yang ditampilkan tadi dan dipertunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu juga tahu ya kan tertarik untuk masuk kepada maktab tentara diraja performance. Dan boleh dikatakan ketika masuk ke tentara diraja ini bukan sebuah hal yang mudah seperti itu. Pasti melalui praktek ataupun melalui istilahnya ujian-ujian yang sangat-sangat bagus seperti itu. Sangat-sangat ketat sekali ujian-ujiannya dan tidak semua orang bisa masuk seperti itu hanya orang-orang pilihan saja dan itu sangat-sangat keren banget guys, semoga bisa ya buat teman-teman yang cita-citanya menjadi tentara diraja, boleh istilahnya teman-teman berusaha daripada sekarang melatih fisik dan juga kecerdasan ketangkasan teman-teman sekalian so terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sehat selalu, negara kita menjadi negara baldatun batu narabun ghafur yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Allahu akbar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai apabila salah kata mohon dimaafkan. Tetap kita harus support terus istilahnya pejuang-pejuang negara, terutama sekarang istilahnya polisi, tentara dan para pembela negara kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya peminut dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.